Untuk memasang karet yang terdapat di pinggang, khususnya untuk biasanya itu pakai celana tidur. Ya, celana tidur itu kita pakai full karet di pinggangnya. Nah, ini sebelum dimasukkan karet uh, di dalam ban di pinggang ini. Ya, jadinya dia seperti ini dalam proses menjahit karet. Yaitu dia full karet di pinggangnya, khususnya untuk celana tidur biasanya itu. Nah, karetnya itu terlebih dahulu eh, kalian gabungkan ya. Jadi, dia karetnya itu membentuk lingkaran. Nah, setelah itu, eh, kalian pentul begini sebelum kalian jahitnya. Ini pentul begini. Nah, seperti ini. Nah, ini dia tulang ketemu tulang ya ini dia, tulang ketemu tulang yang di pinggirnya itu setelah itu jahitnya itu e, secara perlahan nanti jahitnya itu secara perlahan setelah kalian sudah jahit nah itu nanti dia hasilnya seperti ini, jadi kayak ada Kerutan-kerutan gitu Nah tapi dalam menjahitnya ini Tidak boleh sampai kena ban karetnya ya Tidak boleh sampai kena ke karetnya Jadi cuma di pinggir-pinggir karetnya Nah dia seperti ini dia Nah tinggal di pinggir-pinggirnya aja Jadi dia mudah digeser-geser gitu Nah ini yang sudah dijahit ya Nah itu ditarik, ditarik, ditarik Nah, ditarik. nah ini dalam menjahitnya tidak boleh sampai kena karetnya Nah tidak boleh sampai kena kekaretnya. sesudah dijahit kalian kayak tarik gitu jadi dia membentuk kerutan seperti ini tarik, tarik udah dijahit tarik lagi, tarik lagi sampai dia selesai setelah jahitnya itu sudah sampai selesai nah ini tinggal terakhirnya ya nah tinggal terakhirnya dia jadinya seperti ini nah udah dipentul gitu nah Nih, seperti ini dia, tapi itu dia kayak ada lebih sedikit gitu nah, itu kita bisa nanti memasukkannya ke dalam-dalam masukkan ke dalam, kita lipat nah, setelah itu nanti boleh, baru kalian itu dalam menjahitnya yang di pinggir-pinggirnya itu, boleh kena ke bannya boleh kena ke bannya ya boleh kena ke ban karetnya maksudnya nah ini yang udah tinggal sisa terakhir nih jadi boleh langsung nanti pinggir-pinggirnya itu kan pasti dia kayak belobang ya Nah jadinya itu kalian masukkan kalian rapikan nah setelah itu nanti boleh jahitnya itu kena ke karetnya untuk hasil celana tidurnya nah yang untuk di pinggang ini nanti dia hasilnya itu seperti ini nah So, sudah seperti ini kan ini kan full karet nih full karet full karet nah full karet ya nah setelah itu sudah jadi sudah selesai nah jadi hasilnya tuh dia kayak gini nah e, terserah ini biasanya itu kadang orang di di apa di tengah-tengah ini dikasih jahitan lagi, ini terserah menurut selera kalian, masing-masing menurut saya itu, gak perlu dikasih ini, biar dia bisa bergeser gitu, nah ini hasilnya nah ini dia yang tulang ketemu tulang itu tulang ketemu tulang juga, tulang ketemu tulang nah, ini dia aku karet jadi kalau misalnya kalian dalam jahitnya itu, ini ditarik gitu, nah kayak ditarik ditarik ini nah, itu dia sudah jadi